Hai sob, hari di sini dan sobat di sana. Meski jarak kita jauh, tapi kita masih bisa saling berbagi ya. Sobat sekalian, hari kali ini akan bahas Monstera Adansonii Giant Form Kenapa Giant Form Karena Monstera Adamson ini bisa sangat besar, sobat sekalian. Ini masih ukuran sedang ini ukurannya ya. Ini pun termasuk sudah terlihat besar. Nah, besarnya seperti ini sobat sekalian. Ini besar banget ya. Ini besar banget. Ini daun mudanya sangat mirip dengan Monstera affreana yang kemarin Pak Hari bahas di video sebelumnya. Monstera affreana. Cuman lubangnya lebih ekstrim, daunnya agak lebih lemes petioretnya lebih tipis, dan juga lebih kayak lebih lebih terop daripada Monstera affreana. sebenarnya Monstera apa sih ini? Apakah benar monstera Adan Sony Giant form Dan bagaimana membedakannya dengan monstera Adan Sony yang reguler atau yang common atau yang biasa? Mari kita lihat detailnya. Sobat sekalian, Fahri sendiri belum belum yakin ini id-nya apa seperti yang di upload oleh pengamat Aroid Mike Mittermier, nama instagramnya Mike Mitty ini yang, di, yang beliau upload ya beliau pun belum menemukan namanya jadi kemungkinan masih cultivations atau cultivar belia menemukannya di sebuah tempat di Kolombia. di dalam keterangannya. Jadi kemungkinan ini adalah Glutifashions atau Glutivar. Jadi bisa jadi ini anak turun dari Adanson. Mari menggunakan Adanson Giant Form itu untuk membedakan dengan Adanson Common atau Adanson yang biasa yang tidak bisa sebesar ini. Dan untuk sebesar ini pun sulit kalau yang Adansoni yang common atau reguler ya. Nah, jadi ini bukan belum nama resmi, belum nama yang diakui ilmiah. Ya. Jadi ini masih nama dagang, bisa dikatakan nama dagang atau nama untuk memudahkan kita membedakan Monstera Adansoni yang common, Monstera Adansoni SSP Laniata, dan Monstera Adansoni yang jain form yang bisa sangat besar ini. Oke, jadi, bagaimana membedakan dengan monstera Adamsoni yang tidak bisa besar? Ini Juvenil form untuk monstera Adamsoni yang tidak bisa besar, atau yang common, atau yang reguler. Nah, ini maksimalnya segini ya, ini yang reguler atau yang common. Nah, dari kecil itu sudah terlihat, sobat sekalian. Oke, kita perhatikan ya. Kita perhatikan, ini yang common atau yang reguler, ini yang giant form. Yang giant form itu dari kecil lubangnya udah sangat ekstrim, nih lubangnya sangat ekstrim ya. Kemudian yang common, yang reguler itu lebih lanceolate seperti pisau bedah, sedangkan yang ini itu nanti lebih narrow biasanya dan lebih melebar ke samping. Ini juga yang reguler, sobat sekalian. Kemudian semakin besar, ini lebih panjang ya untuk yang bisa besar, yang giant form ini lebih panjang, beda sama ini ya. Dan lubangnya lebih ekstrim. Dan sering ada tambahan lubang di sini semakin mendekati dewasa, itu ada tambahan lubang di sini sempat sekalian. Tuh, jendela atau lubangnya. Dan kadang untuk juvenile form muncul yang belum ada lubang seperti ini. lebih lebih nero ya lebih panjang kemudian semakin besar semakin besar nih seperti ini lubangnya semakin ekstrim terus di sini ada tambahan-tambahan jendela kecil-kecil nih tambahan jendela kecil-kecil di sini lagi ya nih nah kalau yang ada sony kamen atau regular itu enggak ada tambahan lubang jadi semakin besar akan seperti ini tambahan lubang tadi juga akan semakin besar. Mustera Adan Sony Giant Form. Jadi ini bukan nama resmi. Nah ini Mustera Adan Sony Giant Form. Jadi ini bukan belum nama resmi ya, tetapi untuk memudahkan kita membandingkan dengan Mustera Adan Sony yang kamer. Kalau yang kamer dia jarak kelasnya juga sangat panjang. Mosteria affinis Ariana ketika sudah mature size atau sudah dewasa jarak ruasnya juga semakin rapat stem atau batang tertutup oleh petiolet berbeda yang masih remaja ini masih panjang ya semakin bagus sekalian semakin besar nih ada tambahan-tambahan lubang ya Monstera Sony Giant Form Ketika daun muda dia masih ke bawah gini, nanti lama-lama dia naik gini. Lama-lama naik gini. Ketika masih muda dia masih turun ke bawah. Selama-lama semakin tua semakin naik. Gini. Berdoa ya sobat sekalian. Oke, ini tentang Monstera Adansonii Zenfone. Semoga sobat sekalian tidak bingung lagi membedakan Monstera Adanson yang reguler dengan yang Zenfone, dan nanti ada satu lagi yang SSP Laniata. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.